Bagaimana kabarnya Pak Iwan, Iwan Sanusi kan? Pak Iwan Sanusi, ya. kabarnya fake lawyer dari Gerobokan. Pak Mayar Soleh. Itu bagaimana kondisi Gerobokan? Kan sudah lama sudah kita ketemu ini, sudah tahun lalu ya? Yes, ya, setahun Nah Bagaimana situasi sekarang, udah eh, Gerobokan? Gerobokan sekarang ya makin maju, makin maju wabrik-wabrik, wabrik banyak itu. oh alhamdulillah ya. udah mulai banyak ya iya iya tentang penegakan hukum ya penegakan masalah hukum. penegakan hukum gimana di sana itu? tentang penegakan hukum ya memang benar-benar udah bagus apalagi semenjak itu hmm. banyak-banyak penyimpangan hukum sekarang kepolisian uh, itu mulai mulai berbenah jadi mulai baik-baik oh. ya iya ya, ya. nah, terutama di, di setelah ini kepemimpinan uh, bapak Kapolres Tedi Anung Kurniawan ini juga Pak lumayan ya yang sekarang yang sekarang hmm. kalau saya ini kan di kecamatan Gubuk ya, ke kecamatan Gubuk itu Kapolseknya Pak Puji. Pak Puji ya, dan ya, ya. Kan, Kanitnya itu Bapak Fika itu ya sangat bagus sekali itu di gubuk, ya kalau dibandingkan hmm. nama polsek-polsek yang lain itu gubuk lah nomor satu, Menur hmm. menurut saya ya. Iya iya iya iya iya. Ya, ya, ya. dia tidak tebang gelih ya, memang keadilan benar-benar ditegakkan gitu. Nah, saya sebagai lawyer di sana sebagai uh, orangnya Pak Mayor Soleh ya dihargai di sana. Gitu. Alhamdulillah penting yang penting itu di sana keterbukaan, terus komunikasi, nah, itu saya yakin berjalan. apalagi uh, para polri itu kan butuh informasi yang akurat. Karena kan pasti tiap hari ada saja masalah laporan masuk ke polri itu jadi mumpul -mumpul lah itu ya. jadi harus sabar, harus sabar jika menangani masalah. saya yakin aparat uh, polri akan uh, profesional menangani setiap permasalahan di wilayah. Hmm. Nah, iya, apalagi di sana itu. Iya. kenal, kenal sama Pak Kapolres sekarang. Saat ini belum, belum pernah mengadop. Yang lama-lama, yang lama, -lama, sebelum lama ya ngerti yang, yang lama. Iya, ini kan. belum pernah ngadop. Ah. Nanti bisa dibantu di soundingkan ke sana biar saya meng enggak, enggak harus di kayak namanya warga kan ngarap aja izin ronda. Nah, ajum Pak Kapolres. Ah gitu kan ya saya di sini lawyer kan bergerak juga di bidang apa, LSM ya apa LBH LBH LBH main-main karena saya yakin di seluruh Indonesia ini kan eh, Polri itu terbuka untuk siapapun dan biasanya itu ada namanya Jumat apa namanya ya Jumat curhat Jumat di sana ada enggak? Iya, ada curhat Jumat enggak ada curhat Jumat itu yang bagaimana acara-acara ya? biasanya kayak di Jawa Barat ini ada nih di, di, di, di Jawa Barat apa di mana lagi ya jadi setiap jumlah itu ada curhat ah itu Polri di situ curhat curhat polisi tentang keadilan tuh ya pokoknya hmm. judulnya itu iya. Ya. ya yang saya tahu itu bakti-bakti eh, sosial terus penyantunan anak-anak jumbo anak yang tim itu saat ini ya, dilakukan oleh Polsek Ngukup ya sangat bagus sekali. Hmm. Pak Pak Pujianti setelah melakukan pernikahan itu langsung mengadakan babi sosial menengokin orang jompo hmm. bersama ibu-ibu ibu Kapolres juga, jadi kebuka bersama ibu-ibu ya. ibu Kapolsek Ubud juga yang saat ini ibu Kapolsek Pak Pujih, Pak Pujih serinya Pak Pujih hmm. bagus juga tentang sosialnya bagus juga. Dia ya perlu ya, ya. perlu perlu dikembangkan lah ya ngarap ngarap lah ke pak Kapolres ke Pak Dandi, hmm. ya dekat -dekat. ya dekat-dekat ya kalau itulah gunanya organisasi di Wuntu, ya untuk saling hmm. mengenal tapi eh LBH di sana udah berjalan aja seperti biasa ya cuman LBH. eh organisasi petanya yang belum boleh ya ini saya juga ya. kasih menggagas bagaimana uh, organisasi peta di kerukunan ini bisa bergerak dengan baik ya pengen saya itu pak mayor soleh sekali-kali datang ke sana hmm. terus kita bikin yang namanya sosial pemasarakan tertentu apa babak sosial dari kesehatan atau sosial bagi-bagi sembako rakyat rakyat miskinnya kira-kira kapan dia kan ya, biar Pak ya, Mayor tuh tahu bro, bukan sana sama hmm. Mbak, Mayor itu Eh, biar kan itu memang tujuh 17 saya keliling tuh ke Aceh ya dari Jakarta naik mobil sampai ke Aceh Aih capek perjalanan setiap lewat lintas provinsi udah dihadang tuh sama anggota peta itu wajib eh. bermalam terus <tus> iya. ke Sulawesi tiap kabupaten ya, ya nanti kalau kang Gubuk tuh ya wajib ke kecamatan Gugup ya, Brokuk Bro, kan kecamatan Gugup ya wajib minat, hmm. dia tahu di sana. Nah, kuliner-kuliner yeah. di sana itu apa? ada ya, macam-macam kuliner? Paling ya. tidak kalau saya bergerak dari sini ke wilayah paling jauh ke Banyuwangi, kalau silaturahmi paling tidak memakan waktu dua minggu itu. Hmm pasti baru keluar dari Bekasi aja Karawang udah terlihat. <Sikin> Sehingga itu di, Purwakarta terus diusahakan gerobokan ya. Gerubokan. Ah. Masih komunikasi sama ini. Pak Rodi. Eh, Pak Rodi saat ini ya masih Pak. Eh, ke sini tuh, ke sini bahas masalah mafia tanah yang ada di Sumatera Selatan. Jalan ya. sini sini sini. Bahas di sini. Ya ya masih itu iya kan masih baik. tapi memang salahnya gini kalau saya lihat masalah tanah ini contoh ini ini tanahnya udah dijual sama orang tuanya ya kan dibeli lah ini ceritanya nih. orang tuanya kan mati nih muncul hmm. lagi surat baru nih iya. Yeah, yeah. apalagi zaman dulu kan gak ada serjepikat jadi saya bilang Keadilan ini memang harus di, di apa ditegakkan. Di Ada juga ya, satu kasus di proses hukum itu juga, gitu masalah tanah. punyanya uh, Pak Giono namanya orang jati kecaro desa jati kecaro kecamatan hukum kabupaten Purwokerto itu juga, itu masalah hama. Jadi ya tentang jual belinya itu juga enggak ya, pas itu juga, kita sudah selidiki ke ke hmm. PPN ke PPN, terus ya PPN yang membantu dengan kayaknya tinggal ini menunggu kilat di Polres Oke, gitu. oke Pak Sanusi, demikian dulu. Terima kasih. Seperti situasi uh, gerobokan, Alhamdulillah semua berjalan baik ya. Iya. Dari segi hukumnya juga berjalan. Pabrik-pabrik udah mulai lapangan kerja terbuka ya. Lapangan kerja mulai terbuka lebar. Ekonomi perayatan sudah mulai berjalan Sudah mulai berjalan Alhamdulillah Di, di Bundaran Guguk Kecamatan di Bundaran Gukuk Nanti kita mau pasang jendela PETA Satu komando uh, Tentang uh, Petunjuk politiknya Kemana Saya siap Jadi PETA itu tidak ikut politik praktis peta. Tidak, ya. Enggak. Jadi PETA ini komunitas Kita ambil contoh di 2019 Karena saya ikut Pak Prabowo ya, nah, sebagian peta ikut Prabowo, kemudian sebagian lagi ke Pak Jokowi, kayak di Jawa Tengah tuh, terus Jakarta kan ter terbagi dua, separuh ikut saya Pak Prabowo, separuh do, Pak Jokowi, nah dalam kondisi sekarang pun sama, jadi PT ini pengkadernya ada di mana-mana, saya lihat ada masuk di Partai Umat bahkan ada yang di PSI ada yang di Gerindra ada yang di Demokrat Nasdem ada yang di PDIP, ini kadernya peta nih ada yang di PKS hmm. makanya nggak bisa, saya satu komando kalau politik nggak hmm. bisa tuh nah, saat ini saya ikut uh, Pak SBY, uh, Pak Ahy. karena ada cerita historis lah dengan saya dengan Pak ya sama-sama di Agbel dulu di Magelan, di Akadri pernah ya? pernah nah, ya? saya tingkat 3, Pak Ahy tingkat dua jadi Adi asum, adik, ya? adik kelas ada nah. kelas ya. Nah, setelah itu dari 2014 setelah saya pensiun dini dari TNI 2012, kemudian saya diajak teman saya satu Sophielette sama saya Adi Adi Makayasa orang pintarnya nyeling saya itu. Saya ditelepon gabung ke istana negara, Pak SBY Presiden. Jadi saya masuk di istana negara. Nah, itu 2014. Saya sudah cukup hidup Pak Prabowo dari dua ribu sampai sekarang. Ya, saya ke Partai Demokrat. Nah, tentunya capresnya ya Pak Anies. Hah. Capresnya Pak Anies, cawapresnya. Harapan saya Pak Haye. Ya, ya. biar lengkap satu berlonceng. Oh, bisa kita bisa ya, loh, sama gitu loh. Eh, saya juga harapan saya seperti itu. Mungkin karena pikiran kita itu bahwa. Satu background sipil, yang presidennya, satu background militer. Ini saling melengkapi. Nah, itu. Yeah. Karena ini orang-orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang yang ingin perubahan. Yang bisa lebih membuat baik. perubahan Indonesia lebih maju. Lebih maju. Lebih bersih. Lebih bersih. Bukan berarti pemerintahan sebelumnya tidak baik. Pemerintahan oh. sebelumnya itu bagus. Bisa. Nah, kalau ini kan melanjutkan dengan perubahan-perubahan yang bisa dirubah. Yang sudah baik-baik lanjutin. Yang perlu dirubah, dirubah. Nah, begitu. Siap, siap. siap. Kayak kemarin itu kan. E, cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan merugikan buruh. Iya, benar itu. Nah, ya kan? Seluruh ya. Indonesia nih Nah, yang mau nantang Cipta Kerja kan cuma dua partai. Demokrat dan PKS. iya, iya. Ya. Oke, okay. oke, okay. ini saja. Iya. Jadi saudara saudaraku, boleh kita beda pilpres, beda pergantian capres, tapi ingat, sesungguhnya persatuan Indonesia itu adalah jauh lebih mahal. Tidak boleh ada ideologi lain boleh masuk di negeri ini. Apapun bentuknya, karena kita sudah punya ideologi yang cocok dengan bangsa kita itu pancasila. Tidak perlu lagi ada komunisme, tidak perlu lagi ada sila. Tidak pola yang lain-lain, sila itu final. Yang kedua, mengkritik pemerintah sangat bagus, tetapi jangan dengan kebencian, hinaan, cacian, makian, meredakan, dan meremehkan. Jangan kawan, yang ketiga, jangan ada satu kelompok, satu golongan, satu agama, satu ras, satu etnis mengaku paling berjasa di negeri ini. Tidak ada, semua berjasa. Dan yang terakhir kawan, salam toleransi. Mantap. Tambahan dari saya, jaga persatuan, jaga uh, kerukunan, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Wah keren.